Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lor. Kita berjumpa lagi. Uh, kali ini saya ya, mau mereview ini, lor Mau unboxing mimis. Oke, okay. packingnya lumayan loh, cukup rapi dan kuat juga sepertinya Nah, ini dia loh Nungisnya ini loh Spot on how Spot on apa itu, ya? tulisnya 10,34 grand. Oke, okay, langsung kita buka loh. Ini kalau kita lihat, nggak ada segelnya. Loh, terbaca di sini: 400, 400, eh, uh, apa? Namanya 400 biji, mungkin yang dimasukkan itu. Nanti kita hitung lah, ya. Mimis Spot-on Airgun pelet 4,5 mm, 1.7 kal, kaliber 0,67 gram atau 10,34 gram Terbaca di sini 400 konteks atau 400 pcs. Produksi B, Weight with Italian, Italia Technology gambar gua aja lur. Gambar gua aja. Hmm. Apakah mimisnya sebagus gambarnya loh? nanti kita uji loh ini. Oke lur, seperti ini mimisnya loh. Hmm. Rapi lur ya, cukup rapi dong lur mirip loh. itu, mirip sekali sama JSPF itu. Mungkin ini kopinya lur ya, ini lur ya, mulus lur ya, mulus dan rapi lur. Nah ini mirip sekali sama JSP lur, mulus sekali. Cuman yang saya heran, kok nggak ada segelnya lur ya? Apa ini ulah tokonya atau Kalau memang kayak gitu? Nggak tahu juga lur ya. Yang jelas nanti kita ujilah akurasinya oke. Okay iya benar sekali lor isinya 400 sesuai di keterangan ini lor nah ini setiap ini saya hitung 100 ini 100 ini 100 dan ini 100 400 lor mantap nah kalau jarak dekat seperti ini lor mibisnya lor sebentar agak ngeblur ini nah ini lor Lor ya rapi lur ya, seperti gsp lur ya. Produk Italia memang bagus-bagus uh, mimpinya lur. buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini, saya selalu mendoakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apapun lancar bisnisnya akan panjang umur ya. Oke. Dan nanti akurasinya maksimal Kita tembak dari sini lur, Target kita nanti di sana itu Di sela-sela batang sawit itu Lur Nah itu Kita tembak dari sini Jarak kurang lebih 30 meter 35 langkah soalnya lor Berkirakan uh, 30 meter Dan ini mimisnya lur. tekanan angin di 23 PSI lor nah ini oke lanjut Oke lor kita coba di tembakan pertama di sana ada titik satu, oke masuk tembakan pertama masuk. dua masuk Goyang-goyang Tembakan ketiga masuk lagi, Lur. tapi masih masuk masih nempel kita coba yang kelima masuk lagi di Gila ngeri, dodol masuk terus. Coba yang ketujuh, hmm. aduh anginnya sangat, anginnya ribet, lor. Oke masih masuk, mantap ya. Oke tujuh kali shot, fix masuk lubang lur, dan kita akan mencoba lagi di batang pohon lur. Kita lihat impactnya seperti apa. Mantap lur. Oke lur kita sekarang coba di batang pohon lur. Di sana itu di batang yang agak gelap itu lur. Nah itu kelihatan ya kita lihat impactnya seperti apa lur. nah itu dia jarak 37 langkah sekitar 30 meter mungkin lur ya Nah itu oke kita lanjut lor Oke, okay, Lur, kita coba ditembakan pertama, Lur. Di batang pohon. Pas tepat sasaran dulu ya, di target titik hitam tadi. Kedua, lagi lor hidun hidun menyimisnya bisa ngimbangin gsb nya lor ketiga oke masuk lagi impactnya nya bagus juga lor ya edo nedun kelima oh, oke cukup ya oke lor lima kali tembakan masuk lubang semua keren keren keren keren mantap Indo mimisnya lur kalau untuk kanting sudah lebih dari cukup indo luar biasa kita kita cek ke TKP lur 37 langkah kalau yang ini lur. kalau yang tadi di daun pisang tadi 35 langkah kurang lebih sama lah agak jauhin sikit mungkin ya tapi mantap lor ini mimisnya lor nah ada grouping satu lur satu grouping tadi lor agak player sedikit, mungkin mimisnya agak rusak atau gimana atau tapi secara keseluruhan mini luar biasa luar mantap impactnya juga bagus Oke terima kasih ya sudah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh